Di bagian kanan ada Page of Pentacles. Oke, yang aku lihat di sini Dream Come True sebetulnya ya Dream Come True mimpi yang menjadi kenyataan gitu. Yang aku lihat mimpi yang menjadi kenyataan. Ya dan dan ini kalau ada desain biasanya ada hal-hal baik gitu loh ada hal-hal baik yang terjadi gitu dalam kehidupan kamu ya untuk Pisces yang aku lihat di sini di mana seseorang muncul dalam kehidupan kamu di mana ya di mana di mana lagi <laughs> di mana dia itu adalah sosok yang kamu sukai gitu jadi kayak uh, kayak Imajinasi kamu gitu ya? Kamu bisa berpacaran atau bisa bersama dengan sosok ini, gitu kan? Ya, dan ternyata sosok ini tuh dia suka gitu loh sama kamu. Ya, jadi yang aku lihat di sini kayak ada rasa suka dan suka gitu ya, suka sama suka gitu. Dan dari situ berarti memiliki rasa yang sama dong, gitu kan? Ya, sosok ini berarti memang memiliki rasa yang sama. Jadi dia memiliki rasa yang sama dengan kamu, ya di sini ya. Aku lihat. Jadi orang yang kamu sukain itu menyukai kamu juga, gitu. Ya aku lihat. Dan itu cukup bagus, cukup baik banget gitu. loh uh, Dimana berarti cinta kamu tidak bertepuk sebelah, sebelah tangan dong, gitu kan? Cinta kamu bersambut, gitu. Dia uh, menyetujui dia juga acknowledge gitu ya, acknowledge, acknowledge banget atau ibaratnya kayak uh, mengetahui gitu kan tahu mengenai cinta yang kamu berikan ke dia. Sehingga yang aku lihat di sini itu merupakan sebuah tanggung jawab gitu untuk dia. Uh, dan kemudian dia mau, dia mau banget untuk meneruskan ke jen -jen yang lebih serius di sini. Yang aku lihat. Ya jadi dia pengen dia pengen maju menuju ke jenjang yang lebih serius kalau bisa. Ya Kak ya, kalau bisa gitu kalau boleh. Ya aku lihat seperti itu. Jadi bener-bener pengen banget gitu, pengen banget untuk uh, punya seseorang. Ya dan di sini ada aku ngebayanginnya kamu memegang bunga khas India gitu tapi bukan bukan uh, sunflower ya kalau kamu pengen mau bawa sunflower sih silakan ya sunflower itu uh, bunga matahari gitu ya kalau kalau pengen ngebawa itu nggak apa-apa ya aku lihat di sini bebas bebas aja ngebawa itu untuk tanda cinta untuk tanda cinta gitu kan silakan aja yang penting di sini ya aku lihat dari kamu kalau Ngeliat dari sudut pandang dia, atau ngeliat dari dia yang memang udah berjuang gitu ya, deng, uh, dalam kehidupan kamu itu yang aku lihat, sebuah hal yang fenomenal gitu ya, sebuah hal yang fenomenal, dan kembali lagi ke topik dimana mimpi yang menjadi kenyataan di sini. Kalau untuk percintaan ya seperti itu. Orang yang suka dengan kamu itu menyukai kamu juga. Ya. Iya, aku lihat. Terus kemudian untuk beberapa yang lain di sini kalau mimpi yang menjadi kenyataan berarti ya aku lihat apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impi-impikan itu benar-benar akan terwujud secara tepat, secara baik. Di waktu yang akan datang, ya, aku lihat di sini, ya, di waktu yang akan datang, cuma memang lebih kelihatannya sih kayak ada di bulan Agustus gitu ya, ada-ada kaitannya di bulan Agustus dari akhir Mei sampai uh, pertengahan Agustus itu benar-benar ada-ada hal-hal yang berbeda jauh, berbeda dan bener-bener selayaknya mimpi yang menjadi kenyataan kayak gitu ya aku lihat di sini untuk beberapa orang kita lihat ya untuk beberapa orang mimpi yang menjadi kenyataan dan dari sisi percintaan untuk beberapa orang ada yang aku lihat mungkin kalau secara bebas di sini mimpi yang menjadi kenyataan adalah kamu naik jabatan atau kamu mendapatkan sesuatu hal yang kamu idam-idamkan gitu loh dan sekarang begitu mudah untuk kamu bisa mewujudkan mimpi tersebut gitu jadi dari dari Tuhan ataupun dari semesta kayak ngasih sebuah harapan ya ngasih sebuah harapan untuk kamu bisa uh, hidup dengan baik gitu ya aku lihat hidup dengan cinta dan uh, hidup dengan abundance dengan kemakmuran gitu. Ya, aku lihat ya. Jadi benar-benar uh, kamu akan merasakan ya, merasakan kemakmuran dari dari dalam diri kamu dan benar-benar real ya, benar-benar nyata gitu. Karena tadi mimpi yang menjadi kenyataan. Ya. Ya, aku lihat di sini mimpi yang menjadi kenyataan dan kamu pun udah bener-bener ngerasa, jadi ke, mimpi ataupun keinginan itu kan kadang suka uh, di tempat ibadah gitu ya, misalkan kayak uh, kalau di tempat ibadah ya, atau di tempat-tempat uh, sakral gitu kan, atau di tempat-tempat yang khusus, itu bener-bener, membantu untuk meningkatkan dan membantu untuk mempercepat gitu ya membantu untuk mempercepat mimpi tersebut menjadi nyata ya oke itu yang kelihatan di kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya